Suatu malam, seorang laki-laki tertidur. Lalu ketika bangun di tengah malam, rumahnya jauh di tepi sungai. Maka dia pergi ke sungai. Di tengoknya pokok kelapa bertumpangan semua. Lalu pas dia cedok air, air membeku macam es batu. Lalu dia ingat, inilah malam Lailatul Qadar. Dan dia berdoa. Doa yang dia panjatkan. Dia tak punya anak. Tapi ada keponakannya tidur di rumah, dia jaga. Ya Allah, jadikanlah keponakanku ini salah satu dari wali, -wali mu Akhirnya keponakannya itu menjadi wali Allah. Itulah dia Fatim Sambas. Syekh Fatim Sambas. Ulama dari Sambas Kalimantan Barat.